Okey so guys assalamualaikum aku Daniel so welcome to the escape. Okey um, tadi aku tak ada idea nak buat video tapi aku nak kena ikut cakap cikgu Luan kita kena konsisten post video every day ataupun ya yeah, maybe every day. Kalau kita tak mampu pun 2 hari sekali ke ataupun ya yeah, sebagainya. So tadi aku tak ada idea nak buat video. Tapi bila aku buka je YouTube Aku terjumpa Sekejap Aku ikut screen Aku terjumpa ni Lagu Mirfly Aku nak So Apa kita tunggu lagi Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Satu Dua eh, Ada sound ketidak tidak ni Satu Dua Tiga Gadi oh, come to be galago mengasikkan dia dia punya apa music ni so not bad lah aku nak title dia aku nak fly kalau kalau kau percaya kalau kau kalau boleh <RigorŁ> tengok dalam skrin tie aku tengah record screen ni kalau boleh tengok dalam skrin dalam video nanti memang smart doh dia punya apa visual dia nice Baru dagang, ya. Aku punya flex dengan humble balance tekan pada lem bau pakai slip bergampung. Emazie, apa masalah? Nggak jadi uang. Darah pak, siapa ketua? Darah masalah. Emazie, dapatkan risalah. Masa ku pegang tak cukup uang. Ku bayar, darah masalah. Mereka percaya semua membawa sajalah. Darah rumah tak selesai. Sahabat di baru, aku bayar. Mereka ngedesain, tak bayar, dan baru pak. buka tempat kerja, kebajikan aku jaga Itu kadang. Kalau aku kaya, bye semua kemampuan. Semua kalau aku kaya, uh, dia ada macam poin untuk orang ingat tau Nice, nice, nice. Bagus, bye. Amir um, fly. What is that order? I go to semua udang jadi dadap, balak besar rumah tertenggelam. Twenty twenty, baru simbang kerja kerja terbang. Alhamdulillah, ini okay. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya sudah siap, baru angin abal, hidup <SanjutToo> <Sanjut nice baik dia lagu ni. Terima kasih banyak punya live story lah, macam dalam cerita hidup dia. Kalau aku kaya baik semua kemampuan semua kawak saya baik tuh aku nak 2020 kan nice memang baik tuh woi wifi off <laughs> WiFi off ke dulu Okay so um, Apa yang aku nak cakap dekat dalam lagu Aku nak ni Dia macam cerita macam Bila dia dah berjaya, ah So dia akan bantu semua So Memang nice lah cara sabar, eh, mir, ah, mirfly, mirfly Dia naik sebab lagu kan? Sebelum ni dia ada juga buat lagu Macam Harjadi ke Tak silap aku nya kod aku aku ada follow juga tapi kurang ah. Um. Eh Merlin pula. Dia buat lagu roller coaster. Em um, lagu-lagu dia. <coughs> Bosku ah uh, tapi dia naik dengan lagu ha tepuk. memang betul-betul gila-gila barlah. Dalam masa one year dia boleh kaut 49 millions views. Hu. Oh. Lagu Bosko boleh kaut sebanyak 20 millions. Um, makan makan chili lagu dia sendiri lagu solo 2.5 million dia. Lotus stress, am um, roller coaster ni sebelum dia naik lah. Uh, Friends with feelings. Um, am stress uh, kalau nak tahu cari researchlah Mr. so aku nak react lagu apa lagu dia ni aku nak ni. Um, satu hari boleh dapat 58 mm, Thousand Not bad lah, nice lah untuk untuk Macam Mulefly ni kan uh, Bagus, bagus Baik Tapi uh, lagu ni dia tak buat apa ni kan Dia tak buat tiz, uh, Tak buat teaser kan uh, So aku sampai sini je lah kot Video aku Okay, uh, okay guys Jangan lupa saksikan sahabat titik tadi Prison Stoney Maybe next year, tahun depan Sebab kita masih proses dalam um, On the shooting um, Dengan kita ada macam-macam problem lagi Untuk shooting. Kali ni memang betul-betul banyak cabaran Sumpah aku cakap, aku admit Betul-betul banyak cabaran untuk shooting filem Sahabat titik tadi Prison Stoney Ya yeah. Jangan lupa saksikan tahun depan Trailer maybe akan keluar hujung tahun ni um. Tujulakot So guys um, Don't forget to subscribe Kalau rasa video ni ok Just give us thumbs up Kalau tak ok, dislike je lah <laughs> Ok Subscribe, share Maybe kita orang boleh viral kan dengan film Sahabat Titan takde prison stone ni Itu um, je lah kot Oh, escape uh, Aku ada trademark lama, aku dah lama tak guna Escape, hari-hari best <laughs> Dah kurang lah Aku dah start guna escape in the house Peace Assalamualaikum Dah tengok tu subscribe lah Nak kena ajar ke?